Tuk mengikat janji merangkum indahnya. Laras sanih ragu biar biarlah merayu cintuang biru. Bias kita jadi tak suka ira kamu mendayu sabda dira. Dari gananya aku satu Bukan ego, jalan indahnya berenang. Selamat malika rasa merajut, tulisan jiwa mengabdi dalam. Jujur sanjua, mengabdi dalam indahnya kabu mengukir ruang rencana selamanya. Jadi gananya aku satu satunya sanggaru pembagis sampai. Sang Pembagi sang liput lara, nyanyikan ku kidung setia. Asmara telah terkali, dasi asmara telah